Malaysia <laughs> menang, Ini malam. siapa-siapa main ini hari Malaysia Bangladesh. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Guys. Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, okay, di sini ada requestan daripada teman-teman sekalian dari channel Nurmo. Udah lama saya nggak ada requestan dari situ. Dan di sini ada Malaysia versus Bangladesh. Reaksi penyokong Bangladesh di Malaysia. So ini singkat banget videonya jadi nggak panjang-panjang langsung saja to the point, gitu kan? Kita tengok Malaysia versus Bangladesh dan kita tengok nih macam mana reaksi penyokong daripada Bangladesh di Malaysia. So jom kita tengok videonya. Let's go. Oke jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe ya guys. Uh, Nur Moh ya. Oh ramai sekali guys. Aja aja aja aja. Suasana di luar stadium Bukit Jalil perlawanan Malaysia versus Bangladesh. Oh ini yang Bangladesh ni lah. Eh, tapi Bangladesh kan banyak juga yang ada di Malaysia guys ya kan. Ah banyak yang tinggal kat sana dan saya rasa pun orang-orang India ke mana ke semua kan akan tengok lah Oh tulah. Oh, ini ini ini ini apa namanya itu? Kayak seragamnya macam ni kan. Ha, tim Malaysia. Kan. Oke. Okay. Oh. Wow. Wih, meriah banget berarti ya. Ketika kita istilahnya hadir di sini juga melihat istilahnya kegembiraan mereka ya bisa bersama, kan? Oh. siapa sih? Oh macam mana ni sekejap sokong Malaysia sekejap sokong Bangladesh mestinya majo anda tu. Meraya. Buatlah. mana boleh Malaysia menang? Malaysia menang. Ini malam. siapa-siapa main ini hari? Malaysia Bangladesh. Eh Bangladesh menang. aduh ketika uh, berarti ini bapak eh pak cik ini tak faham lah fahamlah kan cuma kita tengok lagi uh. ekspresi muka dialah Malaysia menang ke tidak ada-ada Bapak siapa sik? Dalam area yang Salahlah Malaysia menang Ma, Malaysia menang ini malam eh, siapa-siapa main ini hari kejap <laughs> kejap alah panik saya Bangladesh. Eh Bangladesh mana? Bangladesh! Sokong Malaysia tapi lebat tuh ketika negaranya sendiri ya Bangladesh. <tis> <tis> Allah, bangla <dis! tis> seronok <square>. lah <tis> hey, ya. Ini mas, ini hari Malaysia lawan Bangga. Yu orang mesti kalamnya. Okey, game bekerja kontrak Bangladesh ramai turun stadium malam ni. Kompor begal stadium. Sudah kering malah. Ini malah sudah kering. Mia yuk Bangladesh player pandai yuk tahu Pandai ini malam mesti kalahnya. Hey, yuk kau itu player cekak. Ini malah pasti kalah lah. Mungkin tengah lah semalam. Okey bang. Hari ya. Bola Sepak Malaysia lawan Bangladesh. Siapa menang? Bangladesh menang. Berapa kosong belum bel, belum boleh jaga sebab belum lagi iyalah agak-agak agak-agak aga 1-0 macam itulah oke okay, saya Malaysia menang lah. <laughs> okay. saya pun jaga orang nah, apa lah. kita tengok saya ah, Malaysia insya Allah, menang insyaallah insyaallah 2-0 abang insya kita... oke okay. oh gemuruh guys gemuruh guys kuning-kuning banyak banget Penyokong setia negara tetap yakin Malaysia mampu layak selepas gagal beberapa kali. Oke. Okay. Oh. Syati. Oke, okay, 5K. Oke, okay, 5 jam. Ke stasiun Bukit Jalil, Malaysia, Bangladesh. Uh, berarti rame banget, istilahnya yang berpartisipasi ya untuk menonton istilahnya Malaysia versus Bangladesh ini, guys. Keren banget, Wuh, macetnya, guys. Bisa kita lihat di sini, ya Allah, saking rame-nya, ya. Woo. Oke okay guys, video pertama sudah kita lihat dan ada video satu lagi guys di sini. Tapi ya saya mau komentar dulu ya kan, sangat-sangat istilahnya keren banget, istilahnya Malaysia versus Bangladesh dan yang paling kelakar adalah ketika paci-paci yang pertama tadi itu Malaysia menang kata yang menang, menang, menang lebat tuh Bangladesh. <laughs> Tapi kelakar lah Aduh Oke okay, jom kita tengok video kedua ni Tak dapat tahan sebab Lihat pasukan Malaysia beraksi Reaksi Lelaki ini buat ramai sayu Oke okay, Jom kita tengok videonya guys Let's go Ya Allah terharunya okey Oke okay. Jangan lupa dulu like, share, komen dan subscribe nya guys. Normal Production Terusui ya. Terusi satu video yang dikongsikan oleh kucing okay. empat Kelihatan seorang budak lelaki sedang duduk di stadium, sampai dikelilingi penonton yang lain. Okay. Namun gelagatnya mencuri perhatian apabila budak lelaki itu dilihat menangis, Sambil mengesat air matanya. Wow. Kemungkinan kerana pasukan mereka telah kalah dalam perlawanan malam itu. Uh. Bagaimanapun, di komen, warganet memberikan pelbagai pendapat mengenai aksi budak lelaki terbabit. Malah okay. ada yang sempat berseluruh mengatakan budak itu menangis atas alasan yang melucukan. Okey. Oke, dalam banget sih perasaannya dia tuh. Oke, oke, kita bawa Pak, tambah Pak itu Pak nangisnya Pak. Dalam banget kenangannya dia tuh, harapan dia mungkin. Okey, harap pemain-pemain dapat ambil semangat dari adik ni. Sebelum mula game, pandang penyokong anda semua. Minta Allah bantu. Kami sentiasa doa untuk kamu semua. Okay, usah dikenang, uh, tak yang lalu di ah tahi tak butuh. Ah, kalau dikenang ah uh, makan uh, tak lalu. Move forward lah lupakan kesilapan semalam dah hari ini kita betulkan kesilapan semalam untuk ha berkenaan hari Esok. Okay. Dia menangis sebab mak ayah dia keluar dulu. <laughs> Astaga. Dia menangis sebab mak ayah dia keluar dulu. Dia tak ingat kat mana dia orang pakai kereta. <laughs> Oke, okay, harap team Malaysia nampak video ni Bahwa adik jumpa dengan player-player Malaysia. Oh iya betul lah guys. Tu itu idea yang paling bagus sekali sih, betul. Nangis sebab sakit telinga 90 menit dekat <laughs> Duduk depan draw Okey, jarang komen tak lauk <laughs> oh, <hari, hari. laughs> Betul juga si, Okey, sebab dia macam itulah Ada sesuatu pertandingan Ada kalah ada menang Yang penting kita teruskan memberikan sokongan kepada tim Harimau Melayak Okey, betul Oke okay guys udah selesai videonya So tadi dua video yang menurut saya itu keren banget sih Istilahnya ya sampai antusiasnya seperti itu Sampai nangis gitu guys Dan ya pastilah istilahnya uh, Apa ya kalau kita suka dengan sesuatu ya kan Pasti ketika diam Kalah pasti sedih, gitu kan? Nah, seperti itu. Oke, okay, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya, dan juga normo production. Jangan lupa untuk bahagia, teman-teman sekalian. Kalah ataupun menang, ya, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita hanya berusaha, Allah yang menentukan, dan setiap kemenangan pasti ada kebahagiaan, dan setiap kekalahan pasti ada kesedihan. Tapi yang terpenting adalah... Bukan masalah itu akan tetapi bagaimana cara kita menanggapi daripada kemenangan dan kekalahan itu sendiri Kalau menang jangan pernah takabur ya kan Tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kalah kembali lagi kita bersemangat untuk senantiasa berlatih dan juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Istilahnya kalau sedih jangan terlalu sedih, kalau senang jangan terlalu senang Seperti itu Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Terima kasih buat teman-teman semua semua yang sudah request, dan saya pamit untuk diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.